Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Semoga kalian dalam keadaan sehat Hari ini, Pak Rizky akan mengajak kalian untuk belajar dan bermain lagi Pelajaran yang akan dibahas hari ini Yaitu mengenai nama-nama dan alat-alat apa saja yang digunakan dalam proses menyablon Ada permainannya, anak-anak akan mencari kata yang cocok dan tepat dalam sebuah puzzle. Jadi, anak-anak perlu konsentrasi ya untuk mencarinya dan semoga anak-anak bisa untuk mengerjakannya. Pariski akan memberikan contoh kepada kalian cara bermainnya ya. Jadi, cara bermainnya cukup mudah. Nah, anak-anak buka link yang Pariski kasih ya. Terus kalian coba cari kata-kata yang ada di samping. Contohnya printer. Nah, Terus, nanti juga kalian ada yang horizontal ketika berukur pistol. Nah, mudah, kan? Kalian dapat mengaksesnya pada link di bawah ini. Oke, okay? oke, okay, udah ketemu linknya. Nah, jika linknya sudah kalian temukan, maka kalian disitu akan ada perintah untuk mengerjakan sebuah puzzle. Nanti kalian uh, jangan lupa untuk video ya, dan foto. Dalam mengerjakannya, semoga kalian tetap sehat dan jangan keluar rumah. Ya, tetap di rumah. Oke, okay? Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.